ini, terapi. Nanti, insya Allah akan ada perkembangan. Sedang bekam stroke sebelah.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 nya sudah 100 lebih struk terjadi karena ini karena ada pecah pembuluh darah di area kepala jadi ini kondisi bapak sedang struk sebelah kondisi bagian tubuh yang lain normal cuman sebelah lumpuh mudah mudahan setelah di telah dibekam didoakan dengan rukyah struk Insyaallah nanti ada perbaikan, ada perkembangan ya Ma. Kamu namanya siapa? Harus nama Eh, Namanya siapa? Nih, ah, tak semuanya, jangan ngapain kok menem deh Sampai ya? Sampai <laughs> ya? Oh, oh iya Semua Simbah itu semuanya. Simba kan belum pernah badan loh Katanya baru ke kalah, Oh pernah iya. oh, dua kali. Oh, iya, iya. Yang aja, bekam, loh, iya Iya. aja <tos> ya, loh, Iya. Tapi nggak di di terapi. Enggak di. enggak di Terima kasih.